<muluh> Kawan-kawan dimanapun kalian berada. Tengah malam, yang hari, pagi hari, sore hari, mau kapan pun itu kalian melihat video ini saksikanlah. Ah. Ah. Ah. Di gini kawan-kawan ya, ya, aku tuh mau berbagi sesuatu kawan-kawan. Jadi banyak betul nih, bang. Gimana bang cara bikin ini bang, cara buat akapela bang? Ah udah, karena banyak betul nggak? Baca. Ah aja tuh. Jadi cara bikin akapela itu tuh simple banget sebenarnya. Asyik. Oh, jadi no. jadi jadi ad. Jadi, ad, jadi, ad jadi kalian harus download Isotop RX7. Wow, <laughs> ya, ya, ya, ya. nah, buat kawan-kawan yang udah punya tuh dipergunakan itu tuh. Batak, kita langsung aja ke, ke ke ke ke ke nah jadi ini bentuk tampilan ke itu kayak gini kawan-kawan jadi dari sini pun saya bereksplor lah pokoknya ke gitu kan ya ke ke ke ke ke ini kan kita udah buka nih Izotope RX7-nya nih Nah, abis itu Cari lagu yang mau kalian jadikan nacapella Sini aku ambil lagu contoh aja ya Nah, lagu ini cocok lagu ini. Kalian drag Eh, langsung sini. Copy Nah, tunggu sampai selesai Ininya Kalian dengerin dulu Masih ada musiknya, kalian tinggal pencet kontrol A, select semua. Abis itu pergi ke yang namanya musik rebellion. Nah, ini musik rebellion, kalian klik Set, jebret. Nah, di sini ada voice, ada bass, ada percussion, percussion, perkusi. percussion, Ada order Nah di sini nih juga compression, bisa kalian pilih ininya default misalnya kalau default ini semuanya semuanya ada Nah kita langsung aja kan langsung langsung aja sekarang nih order ini kalian kecilin perkusi ini kalian kecilin bass ini kalian kecilin sensitivitasnya kalian kecilin semua abis itu kalian review kau yang pernah singgah di sini modars ya hilang musiknya ajaib bukan enggak nanti kalian tinggal bersih di sedikit sedikit di mana di fl apa di mana kalian bisa rapikan gitu kan gampang misalkan kalian aku pengen hilangin goblok uh, vokalnya aja bisa kalian tinggal pilih di sini default voice nya hilangin kita coba lihat ya. apa yang tersiak Hilang kan nah ya walaupun nggak 100% setidaknya mendekati lah kan nah, gitu caranya ya kan gampang misalkan tadi ini kita kecilin ini kita kecilin kecil kita kecilin kita kecilin kita kecilin kita kecilin nah hah gari habis itu setelah kalian dengar semuanya render. Kita tunggu renderannya sampai selesai hingga 100% menuju puncak impian di hati. One eternity later. Nah, nah, nah, nah, nah. <tuk> <tuk> <tuk> Garing. <tuk> gini bentuknya setelah kalian render tinggal acapellanya aja walaupun gak bersih-bersih 100% ya kayak gini jadinya habis itu udah kalau kayak gini kalian close terus kalian preview coba lu dari sini ya kan kau yang pernah sing dari sini <sweat> dan cerita yang dulu kau ingatkan kembali Mantap kan? Nah, apa gua bilang? <tuk> itu caranya kontrol A lagi, kalian pilih file, habis itu export, habis itu ambil wave, wave, wave, wave, wave, wave. Goblok. Habis itu kalau bitnya ini, ini gua pilih 24 bit Oke okay, habis itu oke okay, pilih dimana kalian nge-save nya disini misalkan akapela acapela save selesai ini tinggal kita close habis itu kalian buka FL nya misalkan atau apa nah tinggal kalian masuk set jebret seret sebret. udah jadi acapella nah kayak gitu kawan-kawan gimana cara buat akapela yang simple banget jadi kalian cuma butuh dona uh, satu software itu lalu kalian bisa bikin akapela sendiri yang buat para remixer-remixer Indonesia yang berjaya semuanya merdeka Iya iya iya iya jadi simple gampang energik, termotivasi bermotivasi harapmu semuanya suka-suka kau goblok semuanya ada jadi pantengin terus saya channel ini ya sekali lagi jangan lupa di like di share di subscribe kalau kalian suka dan nyalakan notifikasinya supaya dapat tutorial-tutorial uh, berikutnya karena kedepannya kita bakalan membuat tutorial-tutorial yang ciwi baca ya enggak sih mantap sekian dulu dari gua Assalamualaikum WRWB buat kalian semuanya yang ada di Indonesia Raya merdeka.